Dalam, sayang adik. Assalamualaikum. Leah. Oh, Leah. Waalaikumsalam, Bunda. Terima, Bunda. Nak keterimang kerja abang-abang? Alhamdulillah, lagi terimang. Takut, oh. takut. Bajar-bajar. Duduk antar abang ke atas. Saya dah fikir alhamdulillah, si karena kerja. Ya, Bunda. Enteka mentang abang anu. Bunda ngajak sama dia satu. Oh, cik Bunda. Pulun ya amang. Hmm. Boga tengene <tuh> budek. Ya, pegangan. Cicip. Ka balona cantik wikal. Hai nak ka balona yang empat, yang hendak ada suku subuh subuhnya ka gudut. PK ujer. Hai punah. Indah nak kena. Mana ka jak ampulah meh, ka balah kaino ha ka. Indah nak kaino. Ilok pasti rambut muang bubuk kain nak ada ninan. Bagalung dirang. Ya tipu kebu yang dirang lagi pangkut kebu le. Budu empoyo santu. Hai ada dua. Kain apa yang duk yang tua han. Ka balona acara Bang, kasih ya. Hah, ka? Nalung, uh, ngah inta juga ni kadang pernah tunggu rayu. Ada dalam pega tangannya. Oh, Mana pega dalam tangannya? Apa yang naji? Dalam lagi yang kamgrad nanti nanti, pakai tan bumban. Kau betul. Nak balu yang camp. Jangan jangan tapak pak betul. Tidaklah Kamu <Sukai> baru teruk buat rumah ini Kenapa <Sukai> rumah? Saya rumah rumah Oh iya Mak kakak lah bang Tapi orang pun tak mahu Untuk luar ke dia rumah Sekarang nak tahu mak Buat kegiatnya Kena anak-anak Biar ke dalam kapu Untuk Di Rupa ni dia kegiatan Dia udah kerja Dia katakan Sekarang ada diri Kau dah nyam, kau gaulnya. Ya bang, bokajem dia memang tak bang lagi. Kau tak bang lagi. Makulah yang tua, tu. Dia yang apa? Lagamah. kam geratan bamban ka betul nak balau entam tu jangan tapak betul oh nah cerita tangannya juga melano bang kasi siap hah kak balum nak ental juga ni kan press tu nak ada dalam begak dengan mana begak dalam tangannya boleh najut dalam lagi kam geratan nanti, nanti Sekejap ya, tu jangan tepat minta